Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pancing. Ketemu kembali ya. Video kali ini kita masih belum mancing ya, masih kita coba cari ikan di lumpur Nemenin tuh suhunya uh, jala nangkapikan di lumpur ya di air air yang dangkal ya oke okay, brother sahabat-sahabat fishing sahabat-sahabat subscriber saksikan terus ya video ini sampai selesai ya, tadi sih mau mancing mau casting cuma dangkal ketemu sama tadi brother kita ya temu brother kita saya saksikan, ya, ya, bagi yang baru nonton, ya, nemuin channel saya ini. Video ini boleh dukungannya di like dan subscribe, ya. Terima kasih atas supportnya. Betok. <tuk> oh, saat betok Betok air payau. Oh, iya. Betok. <tuk> betok rupanya. Tapi kok betoknya ini ya? Uh, lima jari jadi kucing. <tuk -tuk kan bentuknya 5 jari, Mas. jadi kucing. Oh, satu lagi kita kena lumpur <laughs> depan. warnanya hijau. Sangat ketok. mau warnanya kayak betok. kita cuci ya, nah jadi bukti. Ekornya dimakan apa nih? Ekornya, makan mekannya terlalu kuat ya. udara sangat itu dopra kabrik kala subuhnya jalan menjala Yiku. di depan popo truki pinggiran dikurang gini aja uh uh mantep apa itu mas nyangkut nyangkut masuk dia masuk perangkap Gai ah, gai, hah? Bagus. Lagi lah petian. Lagi. Oh, hmm. Udah pas masuk itu tadi. Hijau juga orangnya. kenapa bisa cacat? Ibu, oh buat banyak predator di sini. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ha ha ha.